Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi taskbar yang tidak berwarna hitam ya saat kalian menggunakan uh, dark theme atau mungkin dark mode gitu ya di Windows kalian gitu. Dan contohnya kayak gini, kalian bisa melihat di sini kayak warnanya tuh abu dan itu misalnya kalian gak mau warnanya abu kayak gini dan kalian cuma pengen warna hitam gitu, benar-benar hitam dan ya yeah, jujur warna hitam kalau kayak di desktop kayak gini jujur aja sih keren gitu kelihatannya. Dan uh, setelah kalian pakai dark mode tapi masih tetap nggak bisa gitu ya. Dan itu adalah masalah pada transparasi efeknya. Jadi uh, ada efek uh, transparan gitu ya kalau kalian misalnya klik start di sini. Nah di sini akan ada efek transparannya walaupun nggak benar-benar kelihatan gitu ya di sini. Nah tapi kalian bisa mematikan mode transparannya dengan ke settings gitu ya. Kalian cukup ke personalization. Cukup kalian ke Colors gitu ya, dan kalian cukup transparasi efeknya di sini. Kalian tinggal kalian klik aja yang lingkaran ini atau mungkin kalian bisa klik di sini juga untuk mematikannya gitu. Jadi di sini kita akan switch off ya, dah seperti itu aja dan nanti akan jadi item gitu ya untuk taskbarnya dan ini juga jadi item. Tadi kan ini kayak warna abu gitu ya, kalian bisa melihat gitu kan, karena di sini ada efek transparannya gitu sama kayak ini juga, walaupun nggak terlalu kelihatan gitu ya. Dan sebenarnya caranya gitu doang, kalian cukup klik aja yang kayak gitu, dan udah nanti akan jadi item dan ini juga item jadi ya memang uh, jujur saya jadi enak banget gitu ngeliatnya, karena jujur warna hitam itu kayak kalau di tema kayak gini kayak keren aja gitu, kalau menurut saya, karena saya suka juga sih ya. Dan ini ya, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, dan thanks for watching, bye-bye.